Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Itilisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube Hilia TV Ya pasti yang akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate dan seputar Ayu Tintim Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya tekan Anda lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting, informasi agar akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ada postingan terbaru nih dari salah satu member dari k Korea, pemirsa. Di mana di mana sini, Ayu Ting Ting berfoto dan juga berfoto bersama salah satu sahabat lamanya. Di sini, Choki Halomuan menuliskan. Dayshort tour Hello Jakarta dan Jogi Haloman juga mengucapkan terima kasih banyak untuk ayu tinting sumpah kamu Day sarangilah pokoknya lihat TikTok nih katanya. Langsung dibalasnya oleh Ting Ah, thank you. Aku yang makasih banget, makasih pakai banget, banget, banget banget. Katanya ditunggu kolaborasi selanjutnya ya. Kakak, love you, tulis coki. Halo mon, di akun Instagram pribadinya yang mengatakan bahwa Ayu sedang kolaborasi bersama dengan salah satu band Korea. Ustadz selalu orang baik, kok mau Ayu, ting ting. sehat selalu untuk Ayu dan juga semuanya ya sehat dan di sini juga Aytinting menghadiri salah satu acara yang sangat luar biasa yang memang dirinya menjadi brand awal sadar produk tersebut di mana di sini Aytinting hadir sebagai bintang tamu. Dan sekaligus, artis yang sangat fenomenal, dimana Ayu Ting Ting hadir di acara gua Cirebo pemirsa di salah satu mall yang ada di Jakarta. Ayu Ting Ting tampil begitu elegan dengan baju berbarut warna kuning yang sangat lekat di wajahnya, menambah Ayu dan juga cantik paras wajahnya. Dan inilah keseruan Ayu Ting Ting yang hadir di acara tersebut dari patroli Ayu Ting, dunia nyata memang gak bisa bohong, dari sini Ayu Ting hadir sebagai bintang tamu dan luar biasa penontonnya berjubel pemirsa bahwa memang ya dunia nyata itu sungguh sangat luar biasa beda dengan dunia maya nih yang mengatakan bahwa Ayu Ting sepi penonton sepi penggemar dan sepi segalanya dan lihatlah buktinya pemirsa yang menonton Ayu Ting Ting ratu sehingga bahkan renglani desak-desakan di salah satu mal tersebut sehat selalu untuk Ayu Ting Ting semoga selalu menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar dan pastinya selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik dan ternyata outfit yang digunakan oleh Ayu Ting Ting hari ini sangat luar biasa mencengangkan pemirsa mulai dari baju dan juga sepatu yang sangat sederhana Ternyata nilainya ratusan juta rupiah bahkan bisa nih beli mobil satu. Dan dia sini mimin mencabarkannya ya dari sepatu. Satu hak tinggi ini bernilai dua juta dua atau senilai tujuh US dollar dan anting-anting yang Ayu Tinting gun yang Ayu Tinting gunakan berkisar 85 ribu sampai 100 ribu ke atas pemirsa. Wah anting-anting dan juga kalungnya sungguh luar biasa ya harganya sehat selalu deh untuk Ayu Tinting semoga bisa selalu menghibur informasi selanjutnya juga di sini ternyata kemarin Ayu Tinting tidak bisa hadir menemani kita semua di acara Brownish TV dikarenakan ada social Suatu hal nih pemirsa Dan ternyata Ayu sedang menemani buah hati tercintanya yang sedang sakit Ayu Ting Ting selalu memberikan waktu penuh nih untuk Bilkis Humairah Razak Meskipun padat merayap dia jadwal syuting dari Ayu Ting Ting Namun masih menomor satukan keluarga bahkan selalu memberikan yang terbaik untuk putri tercintanya yaitu Bilgis Humaira Razak nah, hari ini Ayu bisa kumpul bareng bersama dengan tim Bronis TV dan bisa menghibur kita bersama lagi nih ya dan untuk Bilgis Humaira Razak semoga lekas pulih dan semoga segera bisa sekolah kembali amin ya alamin. Mas ini dilansir langsung dari instastory dari mom Aiting menuliskan tulisan kecil yang berwarna Aku tia, ya. ayu tinting sembuh ya cucu ibu. Ada bunda jagain kamu terus. Libur bunda hari ini doakan bilgis sehat ya amin tulis memaikirnya di instagram pribadinya biarlah betapa sayangnya itu -itu terhadap bilgis humairah rajak yang rela meninggalkan syutingnya untuk putri tercintanya semoga cepat sembuh cucu ibu dan juga anak kesayangan ibu ayo ting ting oke semua itu lampu beberapa informasi yang dapat menimis sampaikan pada kesempatan kali ini semoga menghibur dan mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh